Bingo, bingo. Wah teman-teman, di sini ada Ato, Kak Ros, Adit, Opah, dan Bang Jaru. Wow keren. Tapi mereka tidak mempunyai kepala teman-teman. Oh no. Kepalanya terpisah teman-teman. Mari kita pasangkan kepala mereka teman-teman. Let's go. <sulitian> <sulitian> Mari kita pasang kepala si Adit dulu teman-teman Let's go Wah teman-teman, kepala si Adit sudah terpasang teman-teman Wow keren Coba sekarang kita pasang kepala Kak Ros teman-teman Let's go Wah teman teman Kepala karos sudah terpasang teman teman Wow keren Coba sekarang kita pasang kepala opah teman teman Let's go Wah, wow, teman-teman. Kepala Opah sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala Bang Jarwo, teman-teman. Let's go. Teman, teman. Kepala Bang Jarwo sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang yang terakhir kita pasangkan kepala Atu, teman, teman Let's go. Wow teman-teman. Kepala Atuk sudah terpasang, teman-teman. Keren, kepalanya sudah terpasang semua teman-teman Wow, keren Kita pamit dulu ya, dadah